Milner, yeah. to get Martinez and keep the Lesandro Martinez Lahir pada 18 Januari 1998 di Gualeguay, Argentina Ia lahir dari ibu bernama Silvina Cabrera dan ayah bernama Raul Martinez Lissandro Martinez memulai perjalanannya di dunia sepak bola Sejak ia berusia 4 tahun dengan bergabung di akademi lokal Urquiza. Pada tahun 2006, bertepatan dengan piala dunia yang dilaksanakan di Jerman, Martinez begitu termotivasi dengan penampilan cemerlang dari Carlos Tevez di ajang tersebut dan ia bertekad untuk bergabung dengan akademi yang lebih besar demi meningkatkan kemampuannya. Ia pun menjalani trial dengan klub Libertad dan berhasil masuk ke skuad junior Libertad pada usia 8 tahun. 8 tahun berikutnya, Martinez mendapat kesempatan trial dengan klub masa kecil Messi yaitu New World's Old Boys di Rosario Dan menjadi bagian dari klub tersebut Sejak saat itu, Martinez mantap memilih sepak bola sebagai satu-satunya tujuan dan pekerjaannya Di klub Rosario tersebut, Martinez menjalani peran sebagai pemain serba bisa dan mampu beradaptasi dengan cepat Ia mampu bermain di posisi manapun yang diminta oleh pelatih Kepercayaan dirinya membuat pesona tersendiri Meskipun ia diplot sebagai pemain belakang, tapi Martinez seringkali ikut berpesta dan mencetak gol di lini serang. Mirip seperti perjalanan Lionel Messi saat debut Barcelona dari Newell's Old Boys, Scott dari Eropa pun mulai memantau perkembangan Martinez di Argentina dan mulai mengincarnya untuk bermain di benua biru. Namun, Martinez tidak terburu-buru untuk pergi dari negaranya tersebut; ia sangat percaya pada kemampuannya sehingga ia memutuskan untuk tetap berada di Argentina hingga beberapa tahun ke depannya. Ia mematangkan kemampuannya di Argentina dengan bergabung ke klub defensa y Justicia dan kemudian mendapat kesempatan untuk bermain bagi timnas Argentina U20 yang akan mengikuti kompetisi di Ekuador pada tahun 2017. Dua tahun berikutnya, Scott dari Ajax benar-benar serius mengincar Martinez Hingga mereka mendatangi rumah orang tuanya dan membujuk agar Martinez bisa mereka bawa ke Belanda. Dengan restu dari orang tuanya, Martinez akhirnya mulai mengelilingi setengah belahan dunia dan menyeberang ke sisi lain dari bumi. Ajak segera melakukan tes medis dan menyuguhkan kontrak baginya pada Juli 2019. Tentunya bukan hal mudah untuk langsung beradaptasi di lingkungan dan iklim baru di Eropa. Namun orang tua Martinez Terus memberi dukungan emosional yang ia butuhkan untuk bisa segera memberikan penampilan terbaiknya di Eropa. Begitupun dengan rekan-rekan setimnya di Ayak seperti Nicolas Tagliafico hingga Hantelar, terus membantunya untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Dan benar saja, dengan semua dukungan tersebut, Martinez mampu tampil dengan baik di musim pertamanya bersama Ayak, juga dipanggil oleh timnas dengan dua kelompok usia berbeda yaitu timnas U23 dan timnas senior Argentina. Bersama Ayak dan timnas Argentina, ia berhasil memenangkan beberapa trofi mayor mulai dari era divisi, Piala KNVB, Copa America, dan Piala Conmebol UEFA. Meski memiliki postur tinggi hanya 175 yang mana termasuk tidak terlalu tinggi bagi seorang back tengah, namun Martinez berhasil mendorong dirinya menjadi salah satu back paling tangguh di Eropa. Ia tidak segan berduel melancarkan tekel-tekel demi menjaga pertahanan hingga ia pun mendapat julukan The Butcher of Amsterdam atau tukang jagal dari Amsterdam. Permainan yang cukup keras, kadang cenderung kasar, namun sangat penuh gairah. Seperti itulah gaya bermain seorang Alessandro Martinez. Dalam sebuah wawancara, Martinez pernah mengungkapkan alasannya mengapa ia seakan rela mati dalam sebuah pertandingan di lapangan. Ya, saya dapat julukan Karnisero, tukang jagal dari Amsterdam. Kami, orang-orang Argentina, melakukan segala sesuatu dengan penuh hasrat. Dan ketika diriku masuk lapangan, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk setiap momen rebutan bola. Saya siap melakukannya sampai mati sekalipun. Saya ingin memenangi seluruh duel dalam situasi 50-50. Karena tahu diriku ini berjuang demi sesuap makanan untuk seluruh anggota keluargaku dan teman-temanku. Itulah perasaan yang saya dan setiap orang Argentina miliki. Itu adalah sebuah motivasi yang sulit saya jelaskan. Keputusan Ten Hag untuk memboyongnya ke Old Trafford merupakan langkah yang sangat tepat demi membangun kembali skuad impian bagi Manchester United. Dengan gairah dan hasrat bermain Martinez yang meledak-ledak serta visi bermainnya, perlahan akan mengembalikan kesan sangar yang telah lama hilang dari lini pertahanan setan merah. need someone to hold